jadi aku juga aku sendiri juga apa ya ngerasa kayak uh, ya mahasiswa tuh sekarang kalau mereka bisa dapat beasiswa itu udah jelas mereka pinter yeah. gitu mm. tapi berdampak nggak nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo-halo Sobat Inklusi Ketemu lagi bersama Ajiwan Arif Dan kita kembali lagi di acara ngosan Ngobrol santai Karena ngobrol gak bikin bosan Nah teman-teman sekalian Kali ini kita kedatangan tamu yang Spesial Spesial bagi Solidar TV, Tapi tidak spesial bagi saya kayaknya nih saya kemarin ngobrol-ngobrol sama Andi itu e, mas kita kedatangan bintang tamu besok dari Brilian waduh orang ini lagi, orang ini lagi gitu ya oke langsung kita sampai saja, selamat siang Mbak Vero halo selamat siang saya Vero dari Brilian Indonesia oh, iya, kamu kesini mau ngapain Mbak? saya sebenarnya jadi seksi wetang aja Patihan patehan gitu ya oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ya teman-teman sekalian Mbak Vero ini adalah fan founder dari Brilian Indonesia gitu ya dan saya juga aktif di sana jadi uh, ya nanti kita pura-puranya keren ya mbak ya pura-puranya kenal ngobrol-ngobrol apa saja program beliau kemudian saat ini lagi garap apa, -apa gitu, gitu terus. susah sih kalau pura-pura nggak -pura kenal uh, uh, ah pura-pura itu dia karena ya gitulah sudah <Ges> <ges> sering kerja bareng gitu atau apa sudah sering geludung-geludung bareng oh, MC bareng aduh itu dia satu condong catur heboh semua <gulung> Saat kucing sa kucing-kucingnya, sa anu naya ada tutup langsung kan, kuku terlalu, udah kuku terlalu itu ya, betul. Orang-orang itu ppkm waktu itu berarti karena suara kita sangat mengganggu mereka mungkin ya, bisa jadi lah. Ya. Ja -ja, betul wa, ja -ja, betul. Ja -ja, betul, ja -ja. betul. Ba Vero kenalin dong Ba Vero, Prelian itu apa sih, benda apa sih Prelian itu? Helah <laughs> <laughs> helaian apa gitu ya? Prelian gitu. <laughs> <laughs> itu komunitas uh, <laughs> yang komunitas anak muda, ini. Ya. Ada yang saya aku, berarti, masih agak, -agak eh, ini ya <laughs> muda saya, catat di saya muda <laughs> muda loh, muda loh ya kan mm -hmm. jadi itu ini komunitas anak muda uh, di Jogja, basisnya di Jogja ya mm -hmm. yang peduli sama isu-isu difabel khususnya difabel Fabel Nitra okay. jadi ya semua kegiatan kami itu berfokus ke situ, mm -hmm. isu-isu difabel dan mungkin kayak Hore-hore bareng di Facul oh, gitu seru tau udah udah bersama kami mbak <laughs> ketagihan pokoknya bikin nagih ya aku. kan kandani kok tapi orang lasung nyandani kanpun ya mbak ya. jangan gitu, saya juga belum loh ah. <laughs> langsung curhat bodolera langsung curhat langsung <laughs> oh, ini ajang untuk jangan jadikan channel ini sebagai itu <laughs> ya terhati-hati so, ya jadi ya itu lebih banyak kalau misalnya dilihat diri kegiatannya sih, ya ada kegiatan yang serius, ada mm. kegiatan yang huri-huri, mm. ya ada yang keluar maksudnya untuk memperkenalkan di Pabel Netra ke masyarakat, masyarakat gitu uh, ya. ada juga mm. yang ke dalam, jadi memperkenalkan masyarakat ke teman-teman di Pabel Netra. Okay. Mm. Nah, karena caranya apa kegiatannya ada banyak gitu ya, mm. kami juga uh, mungkin nggak punya pengurus yang banyak gitu ya yeah. pengurus kami juga mix jadi ada yang netra, ada yang awas nah kalau tapi udah semua itu di highlight tolong masih muda udah ya. semua itu <laughs> <laughs> 10 okay. tahun yang lalu maksudnya baiklah, mudanya ya tolong okay. nah itu uh, apa, kita juga suka oprek untuk ngasih mm -hmm. kesempatan anak-anak muda lain di Jogja yang mau merasakan apa ya kesempatan berkegiatan bareng teman-teman netra, gitu ah, yoi ah, seru-seru pokoknya seru-seru ya apa-apa ya, mbak? apa aja? kalau yang seriusnya itu fokusnya di pendidikan uh. karena emang awalnya kan Berlin itu adanya itu karena ada kegiatan ini itu namanya kursus bahasa Inggris Waduh. <laughs> saya ekor <korkanya> itu <laughs> Anda sebagai Aduh, mantan mantan, siswa yang tidak berhasil <laughs> ikut cuma sekali habis itu entah sop ayam pak <laughs> minta, minta, menu, minta minta chicken menu gitu e, jadi kegiatan Bahasa Inggris ini ya kita kasih kursus gratis oh, okay. untuk teman-teman Netra hmm, yang hmm. biasanya mereka punya tujuan tertentu jadi kelasnya tuh selalu dibuat berdasarkan kebutuhan Iya iya iya. Gitu dan sampai sekarang masih ada juga dan masih kami ada, lakukan ya. online karena pandemi. Online sekarang ya. Aduh, zaman saya dulu tatap muka. Tatap Ta tata oh, ya. <laughs> tatap muka oh, iya. oh, oh. satu setengah aja Satu setengah jam. Gitu gitu uh. terus nanti pulang pulangnya harus naik trans Jogja. Ah, sedars gitu. pada zaman dahulu kala ya atau zaman dahulu lah ya, itu perjuangan uh -uh. gitu ya. Sekarang gitu. online karena oh, juga. Ya juga ya karena pandemi kan hmm. tapi kan kami masih masih pingin apa ya mengusahakan gitu bahwa pandemi ini itu bukan halangan hmm. untuk nggak belajar yeah, gitu loh jadi yeah. kami pingin pingin tetap uh, ada kursus ini meskipun diselenggarakan online yeah. tapi malah bagus gitu soalnya kan okay. online kan bisa menjangkau banyak tempat ya hmm. jadi kalau offline itu malah cuma di Jogja aja yeah, tapi yeah. kalau yang online ini malah bisa sampai mana tuh Palu Nias oh, kayak gitu, gitu Ambon oh. gitu ya jadi sampai luar pulau segala kami macam. seneng banget oh, oh dan kami kami seneng banget karena selain bisa dapat murid yang jauh-jauh gitu berarti kan kami merasa kebermanfaatan kelas ini tuh semakin ya. naik semakin gitu ya semakin ya. tinggi Dampaknya gitu ya dirasakan oleh teman-teman disabilitas -teman netra di daerah lain ya dan memang Cuma. emang dari awal memang kelas ini tuh kami buat dengan asas manfaat jadi kalau selama bermanfaat kami maju terus, kayak gitu terus um, uh, yang serius tuh itu, yang enggak terlalu serius itu hmm. kami ada bioskop bisik layar bisik ya? Layar bisik, layar ya bisik. betul, layar bisik ya. layar bisik tuh ya kalau nggak pandemi, ya kita bisa nonton film di bioskop bareng teman-teman Netra hmm. di bisik bisik gitu deh, Anda kan saya korbannya ada bisik-bisik lagi tapi ya, kan gitu. milih Anda oh, iya. relawannya kan tetep kuduseng mile. kudungan ayu single yang orangnya orang orangnya dari lagi, oh, tolong ngelana-ngelana binggir saya <tuk> kalau cerita nggak kayak gitu Gar, ganteni gak? ganteni gar. <tuk> aku asam urat ya <tuk> langsung raja terakhir kartu AC langsung aku asam urat rata kok langsung temen yang lain yang kan ganteni <tuk> <tuk> gitu, kalau <tuk> layar di itu kan kita dulu kerjasamanya sama uh, moviebox gitu terus eeeh uh, mau dilanjutkan sama perpustakaan Geratama Gatama. gitu, Gatama. tapi Gatama. karena pandemi jadi belum bisa, jadi belum bisa ya. terus ada kegiatan lain juga kayak itu ya? sekali atau dua kali kami sempat ya di Geratama ya? sekali doang sekali untuk ya. ini, apa namanya cek, ngecek juga ngecek tempat kan karena kan uh, teaternya kan baru tuh yeah. di, mm -hmm. di di di Geratama gitu, jadi kami ngecek sekaligus melakukan kegiatan sekali mm -hmm. kalau nggak salah mm -hmm gitu, habis itu mau dibuka lagi yang untuk umum kan iya, yeah. malah ternyata malah belum bisa belum bisa gitu, terus apalagi ada kegiatan banyak sih kalau hmm. yang dulu-dulu tuh ada J.I.H.W. Jihw. Gitu. Jogja International Heritage Walk ya hmm. itu jadi kita jalan bareng sama teman-teman netra tapi uh, di situ juga ada para pejalan kaki internasional oh, gitu iya, iya. gitu terus, yang jalan dong? ya, Cakla kalau yang sebelah situ kan dekat kotaan capek-capek bawah, bawah pohon bawah, bawah. gitu, terus ada charity konser ini siapa itu MC-nya itu? <laughs> yang, yang MC-nya kondiang gitu. itu menurutku oke banget sih, jadi hmm. kami buat itu kan untuk Menentikan. untuk mendobrak stigma ya, ya. gitu kalau teman-teman Netra itu biasanya dijadikan teman temen di Fables sih, biasanya dijadikan objek Charity tapi pada saat konser itu teman-teman Netra justru yang memberikan Charity mm -mm. kayak gitu, mm -mm. nah itu mm -mm. pingin banget diadakan lagi, tapi ya ya gimana ya, ya kayaknya gitu. masih susah nah. gitu masa konser lewat zoom kan iya masa, oh. Bentar, kita lurus tengah jadi enggak lurus setengah nah, lagi, lagi. Kayak... nah gitu, terus uh, sekarang ini yang masih dilakukan juga ada audiobook hmm. masal, yeah. gitu. Nah, audiobook itu kan ini berangkat dari keresahan kami. Hmm. Gimana kalau karena kita dulu juga kan e, program seriusnya selain kursus kan kita juga ada pendampingan, hmm, pendampingan belajar, belajar ya. ya. Oh, Oke. Okay. Jadi yeah, pendampingan yeah. belajar tuh selain mendampingi belajar bantu teman-teman Netra untuk ngerjain tugas, belajar dan sebagainya, kan mereka membacakan materinya membacakan buku itu ya, buku pelajaran teman-teman itu ya oh, iya. karena kan fun fact-nya itu kan e, buku yang bentuknya bril itu belum banyak oke okay. jadi oh. di sekolah pun mereka diajarkan sama gurunya tuh pakai buku dari awas oh, gitu, nah iya. kalau yang kampus-kampus sekolahnya udah, udah kuliah gitu kan mereka bisa scan sendiri dan mm -hmm. bisa mm -hmm. ini ya mandiri kayak mm -hmm. itu kalau yang sekolah kan belum yeah. jadi ada relawan itu cuman kemarin tuh kami eh mikirnya itu kebutuhan tiap siswa itu kan beda-beda mm -hmm. kadang ada yang minta siang ada yang minta nah, sore ya. ada yang yeah. minta besok ada yang minta ini nah itu gimana ya caranya biar kita tuh nggak usah kayak gitu maksudnya okay. mereka bisa mendapatkan yang mereka uh, mau mm -hmm. maksudnya dibacakan atau di ini itu kapan aja nah itu okay. kami mikir pakai audiobook mm. karena kalau audiobook itu kan bisa dimasukkan ke HP misalnya, jadi oh, biar bisa di flexible, bisa didengar gitu, gitu. gitu atau bisa juga di jadiin satu dalam folder yang disimpan di perpustakaan sekolah mm. jadi anak-anaknya nggak perlu ngisi HP yang bakalan apa, memorinya cepat penuh gitu ya, yeah, tinggal yeah, yeah. ngambil aja di, di perpus sekolah di, di apa, komputer atau di laptopnya perpus sekolah, ntar kalau udah selesai bisa dihapus yeah, oh yeah. tapi kan uh, masternya kan masih di situ oh yeah. kan, gitu dan itu bisa di, bisa diambil kapan aja, bisa dihapus kapan aja nah itu kami trial dulu audiobooknya pakai uh, cerpen Oh. gitu, karena waktu itu ya namanya pilot project kan kita butuh yeah. trial error banyak ya mm -hmm. nah setelah kita berani nih, oh ternyata kayak gini ya melalui uh, satu periode yang audiobook itu kami bikin audiobook massal yang sampai 200 perekam oh sampai 200, 200 perekam ya 200, ya 200 perekam itu hmm. kami ngerekam kira-kira 16 buku, empat oh. jenis dengan empat jenis yang berbeda jadi ada yang Uh, buku tentang apa itu ya, kayak inspirasi islami, kayak gitu-gitu oh, masyaAllah ya Allah Kucinkan aku saya sebagai <laughs> domi aku kau dengan bismillah <laughs> daripada pinang dengan satek lada <laughs> terus, apa namanya uh, buku pelajaran juga ada, mm -hmm. terus pokoknya jenis-jenisnya banyak dan itu kami survei dulu ke teman-teman Itra, kalau kami mau bikin audiobook gini enaknya yang mana Maunya ya, apa? gitu C -c -c eh, karena yang bikin audiobook tuh susah iya iya. banget bro, jadi kalau misalnya kita mau bikin tuh kita pastikan yang emang benar-benar dibutuhkan Bermanfaat. gitu, nah terus kayak um, kami kan merasa bahwa uh, kebutuhan audiobook ini kan uh, apa ya, setelah kami bikin mhm. terus kami sebarkan ke SRP kan kami juga pasti dapat testimoni dong dari teman-teman yeah. Nitra -teman yang hmm. sudah mendengarkan sudah menggunakan meskipun ada ya, Mbak ini relawan yang ini ada masalah apa ya di rumah oh, kok suaranya kau suaranya kayak, dia ya lagi ada masalah apa sih, oh, kayak gitu uh, ya kan teman-teman Netra kan cukup sensitif iya, ya karena sudah terbiasa ya. dengan itu kan jadi cerita aja Mbak <tid> <Gak usah>. <tid> <tid> ya mohon maaf loh yeah. ya Mbak Ibu ya kan masalah perduniawian ini kan memang hmm. dibawa sampai audio audiobooknya kan hmm. ada juga yang bilang Mbak, Mbak boleh dong kalau direkamin yang uh, buku pelajaran IPA misalnya, kayak gitu. nah jadinya tuh kami pikir kayak oh iya emang uh, ternyata itu dari hal kecil kayak gitu tuh mm -mm. bisa dimanfaatkan lebih lebih besar bisa gitu besar <laughs> dan okay. kan audiobook ini kan bentuknya mp3 ya jadi sekali mm -hmm. di di upload dimana dia nggak akan hilang yeah, yeah, gitu yeah. jadi itu sampai Lo tahun kemudian tuh masih bisa didengerin mm -hmm. lagi kayak gitu loh mm -hmm. untuk generasi generasi berikutnya. Mm -hmm. Jadi ya eh uh, kami tahu ada concern itu terus kami bawa ke IDF. Oh IDF. Okay. Ya Indonesian okay. Development okay. Forum okay. gitu yang yang okay. waktu itu sih kayak aku juga lempar lempar buah manggis ya yeah. pokoknya yeah. <laughs> bisa bisa masuk ya syukur gitu soalnya uh, kita butuh mungkin tuh kayak semacam validasi untuk mm -hmm. untuk audiobook ini memang artinsinya tinggi gitu. Nah dengan dibawa ke forum IDF itu kan mm -hmm. semua orang e, peserta yang ada di situ terutamanya kan juga jadi aware gitu bahwa oh ya ya e, ternyata audiobook ini tuh bermanfaat juga terutama untuk teman-teman difabel. Yeah, yeah, yeah. Dan waktu aku kesana pun juga. E, ada yang bilang juga ya sebenarnya tuh audiobook juga dimanfaatkan sama orang awas juga kok kalau misalnya dia sibuk gitu, nggak sempat baca hmm. gitu iya, iya. terus hmm. dia bisa juga dengerin sambil olahraga, sambil jogging gitu misalnya. Hmm. Jadi itu kayak insight baru buat mereka bahwa ternyata itu apa ya, lebih bermanfaat lagi karena teman-teman netra tuh bisa menggunakan gitu. Jadi langsung hmm. wow, wadidau gitu. Karena ini ya, karena akses bagi teman akses literasi bagi teman-teman di Papua masih sangat terbatas ya Mbak per, ya? masih terbatas hmm. dan banyak juga orang yang belum ngerti ternyata teman-teman di Papua itu sudah melek teknologi nah itu gitu jadi pas pas datang ke idf dan menjelaskan tentang audiobook dan segala macam uh, tetek bengek di sekitarnya ya. itu kayak kan ada pertanyaan nanti makainya gimana terus uh, ngasihnya gimana mereka Uh, bisaannya gimana gitu, uh, dengan alat apa, apakah harus dengan alat khusus, nanti alat uh, pakai HP itu mereka harus punya apa, itu kan banyak yang belum yeah, tahu yeah, yeah, yeah. gitu, jadi pas presentasi IDF itu benar-benar kayak insight yang baru bagi mereka bahwa oh ternyata tuh sampai segini ya manfaatnya audiobook gitu, terus mereka juga bilang kenapa nggak nggak, kan ada tuh aplikasi yang kayak podcast hmm. gitu terus ada yang audiobook juga ada yeah, yeah, yeah, kayak yeah, noise yeah. atau apa gitu terus ya aku bilang ya teman-teman uh, Netra tuh ya mungkin belum, kalau misalnya pakai aplikasi tertentu kan harus daftar, betul, kadang Netra harus bayar, like, kadang harus ini hmm, hmm, oh, gitu jadinya betul, jadi hmm. kalau dengan audiobook ini tuh mereka tinggal ini aja, tinggal ambil aja gitu dan nggak perlu daftar akun, nggak perlu bayar apa yeah. kayak gitu <laughs> dan bisa milih juga mereka mau yang apa yang tepat sasaran inya mereka kadang, kadang mungkin noise itu atau aplikasi lain <tuh> mereka lebih banyak kayak kayak membacain buku cerita gitu padahal kan yeah. banyak tidak, yang minta tidak, uh... buku pelajaran misalnya kayak gitu <tuh> jadi let's say mungkin audiobook yang kita bikin itu untuk melengkapi aja untuk suplemen dari dari aplikasi-aplikasi uh, yang sudah ada yang harapannya itu juga aksesibel untuk teman-teman yeah, netra -teman yeah, yeah. gitu. Jadi untuk jadi tambahan aja bahwa ada loh hadiah yang brilian buat okay. untuk mungkin kebutuhan teman-teman netra -teman yang lain yang yang dibutuhin lagi dibutuhin sekarang kayak gitu. Oke okay, oke okay, okay. Menarik karena ini ya karena ya tadi ee, bermula dari akses literasi kan bermula dari Brail. Mm. Kemudian ada kenyataan bahwa Brail itu ternyata tidak sefleksibel itu gitu ya. Yes. harus oh, tahu, harus satu satu lembar buku misalnya harus berapa lembar di braille gitu kan bahkan betul. satu alquran satu alquran yang yang yang tebel itu kalau di braille kan satu hampir satu ini hampir satu lemari itu kan gitu. betul jadi, betul banget dengan audio book misalnya dengan dengan men meng mengaudiokan sebuah buku jadi ini jadi sebuah Solusi terobosan baru bagi ini ya, bagi akses literasi untuk teman-teman di Netra gitu kan Betul, betul banget, dan apa, karena adanya ini juga, kalau menurutku sih ini apa ya, mungkin Secara nggak sengaja jadi sebuah rentetan uh, peristiwa, jadi setelah itu pun uh, Brilliant ini, kayak kita dapat akses untuk bisa kerjasama sama kita bisa Oh iya nah kita bisa ini kan ya dia platform donasi paling besar di si Indonesia ya okay. dan kategorinya umum gitu loh, jadi dia yang bencana bisa, difabel bisa, apa bisa, jadi yang banyak itu bisa mm -hmm. nah itu uh, dari audiobook itu ya kami sempat apa ya, kasih ide untuk sa uh, pas idul-idul idul, -idul, idul oh. adha, idul fitri, oh, kayak gitu besar gitu ya. mm -hmm, karena Misalkan pas keagamaan. momennya juga pas ada gitu mungkin satu muharam juga bisa nih nanti bulan ini hmm. itu kami kirimkan audiobook ah, sorry kayak al alquran audio oh, gitu ke oh, iya, seluruh iya, iya, Indonesia iya, iya, iya. karena kan mereka kan awalnya sih kayak yang ya ini jadi bahan diskusi juga sama kita bisa ya jadi kayak hmm. kenapa nggak bril aja mbak soalnya mungkin dari sisi donasi uh, apa ya unik nih gitu alquran bril Okay. tapi aku bilang ya kalau memang dari segi keunikan memang unik itu Alquran bril tapi dari segi manfaat lebih manfaat tadi yang audio yeah, yeah, yeah. karena itu tadi alasannya juga banyak ya kayak nggak handy ya nggak yes. oh, enggak apa nggak efektif mungkin juga terus nggak ada uh, ruangan yang ada tempatnya untuk nyimpan bril Alquran sebanyak oh, itu mm -hmm. kan berjus-jus tuh yeah, ya yeah, kan yeah gitu, dan ada pun yang kecil, Al-Qur'an yang kecil, yaitu tetap kalau, kalau dikirim itu 17 kilo bro, gitu. Yes, dan kemarin yes, kami yes. juga sempat masih tetap ngirim yang butuh bril yang monggo, yang butuh audio yang monggo, dan ternyata memang yang butuh audio itu lebih banyak, yeah. karena lebih handy, kan bentuknya kan kayak radio ya oh, radio yeah, kecil yeah. tuh loh, yeah, yeah, yeah. yang itu cuma sebesar HP mm. tapi enaknya, kenapa? kenapa nggak pakai aplikasi Alquran oh, yang ah, ada di HP aja yes. kayak gitu ya kan dia butuh uh, sinyal, saya saya butuh ya, ya, ya, ya, ini ya, ya kuota <laughs> sedangkan kalau yang bril ini, yang audio, audio. ini hmm. kan enggak butuh kuota gitu, terus mereka juga bisa pilih-pilih lebih gampang karena ada pencetan-pencetan ininya itu uh, itu. tombolnya juga udah kami jadi alatnya tuh bahkan udah kami seleksi untuk yang paling nyaman dipakai okay. sama temen-temen Nitra -temen gitu, jadi itu sampai tahun ini itu mm -hmm. udah ngirim sekitar 200 unit okay, 200 ke unit. seluruh Indonesia paling seluruh Indonesia, ya. oh, oh yang paling jauh tuh di NTT ya. Masa. Wow. <laughs> Bisa sampai sana ya? Bisa sana nah, gitu. Nah, nah, nah. Dan maksudnya ya ya kebutuhan rohani itu juga salah satu hal yang menurut Bukan tuh sekarang penting Jokera ya. Jokera. Oh, oh. apalagi Iya. Yeah. Hmm. Teman netra juga dengan adanya audio itu mereka merasa punya temen untuk-untuk dekat dengan Tuhan kayak gitu loh iya ya? <tuh> ya, menarik karena gini, aku aku pernah diceritain juga Pak Fero ada temen yang, teman Netra yang semenjak tahun lalu, semenjak awal pandemi itu kan puasa pertama pandemi ya, yaitu hmm. dia ini asramanya, asramanya itu keburu di lockdown Oh, iya, iya. sementara betul, dia betul. Tak, dia itu punya al-quran sebenarnya punya hmm. al-quran gede itu tapi ditinggal dia sama hmm. pas mau pulang dia kan mau naik pulangnya naik bis umum gitu ya naik hmm. naik nggak mungkin bawa al-quran yang segede itu gitu hmm. nah di rumah itu dia kayak kehilangan apa namanya kayak kehilangan kehilangan ya, alat ya. oh. kehilangan alat untuk mengaji gitu ya, untuk betul, mengakses betul. mengakses kitab suci itu jadi kesulitan karena ya tadi karena nggak mudah dibawa dan lain-lain ya, jadi Ya aku cuma menghafal aja akhirnya mas, nah jadi ya, dengan adanya ya, ya. alat ini mungkin bisa jadi ini, bisa jadi solusi juga sih gitu bagi teman-teman bagi Netra yang tadinya terbiasa ngaji di asrama, di tempat-tempat yang komunitas mungkin atau mungkin ITMI, organisasi atau apa yang biasa dia berkumpul ngajinya bareng-bareng, tapi ternyata sekarang karena PPKM, karena pandemi jadi, ah, jadi susah, oh, kemarin sempat terjadi kayak gitu sih Mbak Fir. Dan fakta kalau betul-betul, gitu? dan hmm. kalau misalnya pakai aplikasi khusus, kan ya berarti mereka harus download lagi ya, padahal lagi. HP untuk teman-teman netra -teman itu kebanyakan dipakai untuk komunikasi. Yeah. Dan kalau WhatsApp, kan, kalau mau ngobrol, kan pasti pakai voice. voice mode. Mode. Uh -oh. Jadi, kan, memori memori mereka ya, memory. betul. Nah, uh -oh. kalau udah kayak gitu, nanti jangankan buat... Uh, nyetel aplikasinya itu mm -hmm. mungkin yang lain udah kayak memori tidak cukup yeah, jadi kan yeah, harus yeah, nyalain yeah, yeah. lagi nah, oh. dengan dengan dengan adanya ukuran audio ini mm -hmm. tuh itu nggak akan mempengaruhi karena udah yeah. ada alatnya sendiri dan dan karena dia handy bisa dimasukin mm -hmm. saku mm -hmm. bisa pakai headset juga jadi kalau misalnya teman-teman netra -teman yang, yang suka kerja mm -hmm. misal uh, jual keliling kayak itu jualan senai keliling mm -hmm. atau sambil nunggu Pembeli, Pembeli kan terbaik. bisa sambil dengerin oh. itu, kayak gitu. Jadi. Patih lah, gitu kan. Oh, yogi. Daripada jadi dengerin itu, Nela. Karisma. Aduh, aduh, aduh, wah gitu. DJ, DJ, <laughs> DJ lah. DJ, DJ, DJ, DJ TikTok kan enggak Oh, oh, don't no play play no play play bosku. play play. <laughs> gitu, jadi ini dah menurutku yang dah paling cocok banget lah gitu teman-teman. Dan alatnya itu juga bisa di. Jadi apa dirubah diubah uh, fungsinya jadi radio. Walagi. Ternyata dengerin Al-Qur'annya cuma <laughs> Cuma 5 menit dari 24 jam. Sisanya dengerin Sisa aja. Ayo, kamarati. <laughs> oh -oh. Langsung blo blo gitu. Jadi <laughs> ini ini banget sih. Pokoknya hedi Pak apa uh, bermanfaat banget dan dan sama kita bisa juga karena udah tahu itu manfaatnya gede. Jadi mereka langsung ya udah ayo aja. Mm Heeh. -hmm. Gitu. Mm -hmm. Oke. Okay. Ternyata sudah segitu segitu ininya ya. Maksudnya dari dari audiobook kemudian merambah ke kemanfaatan yang lain yang, mm. yang sehingga membuka nih uh, akses bagi teman-teman netra -teman atau bangsa literasi bahkan kitab suci ya gitu ya. Betul, betul, mm -hmm. betul. Mm -hmm. Nah, kemudian uh, sejauh ini sih Pak saya tambah versi penyedia platform ini kayak gimana maksudnya selain mungkin uh, ya brilian mungkin terus berkontribusi tapi ad ada kan mencari hmm. kayak kolaborasi dengan yang lain untuk memperluas lagi misalnya uh, kategori bukunya atau gimana ini gitu, hmm. gitu. ini emang jadi hal yang seksi ya maksudnya audiobook ini ah. gitu karena uh, emang karena sekarang orang dunianya udah udah digital dan yeah. udah sosmedan ah. jadi kan kalau kami habis habis selesai melakukan apa dapat mm -hmm. apa berapa kan kami update update di Instagram yeah. jadi followers Brilliant tuh tahu apa yang Brilliant lakukan termasuk yang audiobook ini okay. nah karena ada mungkin kayak wah seru juga nih kayaknya ya ikut-ikut bikin audiobook ya dan mm. kami jelaskan juga mm -hmm. uh, apa kegunaannya manfaatnya apa ini di, dibuat sekali tapi berguna seumur hidup kayak gitu okay. itu jadinya banyak juga yang yang tertarik untuk membuat jadi ada yang dari Uii ada oh, okay. dari uh, Niskala Literasi juga komu sesama komunitas Tuli di Kabul juga okay, ada yeah. gitu ada PPIT Kuming gara-gara oh, aku iya, temansan iya, iya, iya, iya, iya, iya. di negeri Huawei itu ya kan Huawei itu. jadi aku juga, aku sendiri juga apa ya, <tuh> ngerasa kayak uh, ya mahasiswa tuh sekarang kalau mereka bisa dapat beasiswa, itu sudah jelas mereka pinter. iya yeah. Gitu. Mm -hmm. tapi berdampak nggak nih? oke, okay. bagi sesama gitu loh sesama nah, ya. jadi akan lebih istimewa lagi kalau mereka selain pintar mereka mm -hmm. juga berdampak gitu okay. jadi aku kemarin sempat membawa nyala api audiobook ini ke Kunming aku jelaskan juga bahwa bahkan dengan membuat audiobook itu nggak sesulit itu loh nggak sesulit mm -hmm. yang kalian bayangkan, bahkan dengan HP aja Yeah. bisa, kayak gitu, jadi dari setiap kegiatan yang brilian lakukan tuh biasanya memang mempersulit pengurus, tapi memper mempermudah peserta, kayak gitu loh kamu gemar sekali yang kami <laughs> oh pasti dong, saya eh brilian <laughs> dikira gampang jadi pengurus <laughs> dan saya terjebak situ masuknya gampang, tapi job desknya yeah. <laughs> gak tidur, nah, lah kalau saya yang rekrutan, pasti saya kerjain dulu itu, muter-muter candi <laughs> ya, persyaratan harus bisa masak ayam boku Aduh. <laughs> lah kok langsung ini nah gitu, jadi tuh eh, kami pastikan juga bahwa uh -huh. pesertanya itu tuh gampang apa merasa mudah, jadi mereka gak punya alasan untuk gak gabung, kayak gitu loh okay. kayak misalnya, ah sulit sih gak punya studio loh, pakai hmm. HP aja bisa nah, kayak gitu loh, uh -huh. nanti kalau misalnya ada kerse-kerse, gimana? ya kamu ngerekamnya di kuburan biar nah, sepi <laughs> nah, nah, nah. maksudnya, oh gampang nanti ada editornya jadi uh -huh. jadi uh -huh. apa ya uh, di kuning pun juga aku ngasih taunya kayak gitu, uh -huh. gitu jadi aku, aku ke apa, ke sini aku ngasih tau kalian, perkenalkan tentang dunia di bubble itu tidak untuk menyuruh kalian uh, apa ya jadi korban pembuat audio-audio butuh -audio -huh. enggak kalian boleh boleh buat kalau kalian mau kalau yeah. apa yang aku kasih tahu ini bagi kalian itu <coughs> baik dan bermanfaat kalian juga bisa ambil bagian dari situ ya ayo kita bikin sama-sama pun kalau enggak juga nggak apa-apa gitu okay. nah dari situ ternyata malah mereka tertarik dan mm -mm. kami sempat mengaudiokan empat empat buku ya tiga buku mm. pelajaran dan satu novel dan kami oh. sebarkan ke SLB okay. di Jogja dan mm. karena mereka kan pas Uh, pandemi ini kan <tuh> pada pulang ke Indo semua kan, mm -mm, mm -mm. dan ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bali, ada yang dari uh, Manado, ada yang dari mana gitu. Mereka juga sebarkan ke SLB terdekatnya. Mereka gitu oh. jadi makin luas lagi kan? yeah, yeah, ya. Ini jangkauannya kan okay, betul. Okay. Nah, mereka udah janji untuk bikinnya setahun sekali bareng Brigadir. Oh, yeah. Berarti tahun ini kan ada lagi ya? Tahun ini akan ada lagi, kemarin aku udah wanti-wanti jangan salah jalan <laughs> yeah, yeah, yeah, gitu yeah. kalian apa ya ya namanya juga kan masih mahasiswa dan masih meraba-raba kan jadi nggak okay. apa-apa uh -uh. yang penting jalan yeah, gitu yeah, yeah, yeah, yeah. yang Niskala ini juga Niskala kemarin kan minta um, tolong kami untuk sebar-sebar info dan lain-lain kan mereka juga dapat dua ratus dua ratus per seluruh okay. Indonesia oh. gitu jadi emang seseksi itu seseksi program itu. audio yeah, begitu yeah, yeah, uh, karena bisa, apa ya, bisa, kampanye juga untuk apa ya, untuk untuk anak-anak muda secara umum uh, mereka bisa berkontribusi loh untuk keterbukaan literasi, untuk uh, inklusi, untuk difabel dengan cara yang paling mudah ya, gitu ya betul, jadi kayak, apa ya geraknya dikit, tapi ya itu manfaatnya Mampaknya gede manfaat. gitu, ya, gitu ya, gimana tadi mbak untuk ini, uh, audiobook uh, yang, jadikan tadi kan teman-teman uh, teman-teman itu bisa bisa jadi ajang-ajang kampanye gitu ya untuk teman-teman teman-teman non-divable untuk pertama mengenal divable dan dia juga betul. bisa ber, bisa berkontribusi nih uh, meskipun perbu apa namanya uh, sederhana yang dilakukan tapi dampaknya sangat besar gitu ya gerakannya kecil tapi dampaknya besar gitu ya betul hmm -hmm. jadi coba aku jelasin spesifiknya aja ya okay. tentang audiobooknya ini ya soalnya nah. kan siapa tahu juga nih uh, yang nonton solider TV juga – pingin ikut berkontribusi pingin bikin ya. Juga, Mungkin bener. apakah harus dengan Brilliance sebenarnya enggak juga Cukur, karena mm. itu tuh semuanya bisa dipelajari. Makanya yeah. ini coba aku jabarin agak detail aja ya. Oke. Okay. Jadi dalam audiobook itu kan kita mengalih meng media kan sebenarnya dari buku mm -hmm. jadi audio. Yeah. Nah, yang dibutuhkan itu adalah perekam dan editor mm -hmm. gitu. Nah, un yang untuk Brilliance sendiri itu yang paling besar perekamnya itu berat sekitar 200-an itu ya dan kami berhasil merekam sekitar 16 buku oh. gitu dengan empat jenis yang berbeda, berbeda. tadi itu mm -hmm. dan satu buku ya ada yang 100, ada yang 200 halaman, halaman. kayak gitu mm -hmm. nah, mm -hmm. itu biasanya itu kami survei dulu bukunya apa mm -hmm. gitu buku apa yang diminati Betapa. sama teman temen difabel betul kebanyakan yang inspirasi islami kayak gitu kan mm -hmm. ya sebagai domba tersesat saya sesat gitu, ya kan nah terus karena kalau apa ya dari dari pemilihan buku itu kan juga kami jadi tahu apa ya kayak minatnya nanti relawan yang rekam juga kalau bukunya islami ya yang islam gitu atau yang kalau buku pelajaran tentang kimia fisika ya berarti relawannya yang sekitaran itu gitu meskipun kayak sebenarnya umum asalkan bisa juga nggak apa-apa gitu. Nah, uh, kita survei dulu. Kami survei dulu biasanya sampai dapat kira-kira berapa judul, gitu. Nah, ntar kita cek dulu apakah mereka punya e-booknya atau ada buku fisiknya, gitu. Hmm. Kalau memang bisa dan kami kami uh, bisa beli misalnya atau kami bisa pinjam di perpus, hmm. uh, kalau adanya fisik nggak ada e-booknya ya biasanya kami scan dulu jadi kami sangat memudahkan sih perekam perekamnya nggak usah Enggak usah nyari, nyari gitu nyari usah apa-apa oh, tinggal terima aja ini, ini aja terima file terus nanti mereka rekam nah setelah itu baru kita cek dulu nih berarti total ada berapa halaman okay. nanti kalau dari satu, satu relawan let's say hanya dikasih beban nggak lebih dari 20 halaman misalnya mm -mm, mm -mm. ya berarti kita butuh berapa perekam nanti dapatnya di situ disitu dari, dari jumlah bukunya itu, <tuh> jumlah halaman oh. yang bukunya itu oh berarti, oh ternyata kita berani nih uh, 200 perekam, sana kayak gitu kalau yeah. kita berani nih, uh, 150 mm -hmm. ya berarti kita baru buka ke media sosial kalau kami butuh 150 perekam okay. untuk open recruitment -nya. nah, ntar kalau udah op oprek, udah uh, berarti kami harus nyiapin technical meeting untuk ngasih tahu gimana cara ngerekamnya mm -hmm. keadaan terbaik di rumah tuh, yang kayak gimana, gimana. terus uh, minim noise gitu-gitu ya. Ya, minim noise enggak tiba-tiba. Aduh, eh, tolong. Su susu murni. Oh, ah. <laughs> <laughs> langsung. Nasi, entar. Nah. kayak apa? Roti Swiss yes. nah, Iya Ya kan langsung lo lo lo ada di sini. Ada iklannya <laughs> gitu. Gitu. Itu kan gitu ya. Meskipun itu mengganggu sih. Iya, itu kayaknya sepele tapi itu mengganggu gitu. Karena nah. teman-teman netra kan sensitif tuh. Nah, Jadi mereka tahu. Suaranya gitu ya. Oh, oh. oh kayaknya ada suara ciduk, Mbak. Koklah nah. kok ciduk. <laughs> Gitu kan, <laughs> jadi itu harus dikasih tahu gimana-gimana dalam technical meeting. Habis itu nanti kami ke cari editor, karena kan tetap butuh editor ya. Yeah. Uh, Kalau kar karena programnya ini kan bukan perekam profesional, Benar. dan direkam juga bukan dengan alat profesional. Okay. Jadi butuh diedit, nanti ada editor, editornya juga ada technical meetingnya, oh. baru oh. nanti. Uh, kami biasanya udah plot-plotkan tadi yang buku-buku yang akan di audio diaudiokan itu, mm -hmm. udah kami masukkan ke dalam folder. Jadi nanti yang milih relawannya, kalau dulu sih kami pakai kayak uh, website gitu ya, website Brilliant. Mm -hmm. mm -hmm. Yang mereka tinggal klik-klik, klik-klik aja, milih-milih yang udah dipilih nanti udah udah gak bisa dipilih lagi. Oh, Baru yeah, nanti yeah. kalau udah mereka selesai pilih, kita kirim le lewat email gitu. Terus nanti kita kasih ada grupnya juga untuk kayak cara mbak ini kalau gambar dibacainnya Caya gimana, gimana kayak gitu kan gimana, pasti mereka masih ada iya. kalau ada lagu apakah harus dinyanyikan? wala ini <laughs> dulu tegar itu kayaknya yang cahil itu dibilang dinyanyiin aja nggak apa bapak bapak tiba-tiba <laughs> pas, pas di edit tuh kok ada kami bapak <laughs> bapak ini sejarah? di buku sejarah? oh iya ya teks gitu. lagu kayak gitu loh. kan biasanya kan kadang yeah. gitu ya, teks proklamasi gitu kan ada teks lagu gitu nggak <laughs> gitu mainnya nggak gitu tapi seru nah yeah. dari situ terus biasanya nanti kami akan bikin kayak sesi sharing kayak gitu mm -hmm. jadi tentang <coughs> di Kabel netra ini gimana, gimana mereka akan menggunakan Maksudasi. gitu wow. jadi relawan ini mereka gak cuma dapat pengalaman merekam tapi terinformasi secara penuh gitu loh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. jadi gak cuma kayak, ya aku bikin aja dan ntar, ntar mereka gimana caranya uh, make Bacanya. ya pokoknya, oh. mereka bisa oh, make oh, kayak oh, gitu loh pokoknya udah bikin pokoknya aku udah bikin, ya, bikin. semudah amat ya lain-lain ya. aku tidak tahu gak gitu kan yeah, kayak <laughs> <gak lucu juga laughs> <juga laughs> ngapain ya. gitu loh, nah, ya kan nah, jadi nah. biar mereka juga terinformasi uh -huh. dengan penuh kenapa juga mereka harus ngerekamnya tuh kayak gini Betul. kenapa mereka harus diusahakan sampai seperti ini, kayak gitu loh dan dan dari dari sesi sharing itu akhirnya mereka ngerti bahwa sebegitu susahnya ya teman-teman yeah. di Wabel Nitra itu untuk mengakses literatur benar mengakses literasi, apa dan apa ya muasabah diri anda, hei hey. para teman-teman awas ya gak usah kayak gitu artikel nyata di depan mata udah downloadnya juga gak download yang Pintu bener eh, nggak dibaca juga moco kan gitu loh Mocok, kalian tuh nggak harus kayak gini Nggak gitu. gitu, harus, nggak harus bahkan Ngerekam jam 5 pagi ala hmm. habis subuhan, kayak gitu loh Nah itu kan akhirnya kan mereka jadi tahu setelah belajar dan apa ya merasakan sendiri gitu kompleksnya gitu. jadi ada nilai tersendiri buat mereka juga mestinya nilai yang bekas nih oh betul oh, gitu, kan? betul mm -hmm. gitu dan aku juga di Kunming pun aku juga juga bilang kayak gitu karena mungkin mm -hmm. kan uh, di sana kan juga sebenarnya ada cukup ramah difabel ya kampus-kampusnya mm -hmm. juga ramah difabel tapi mm -hmm. memang belum ada istilahnya pengetahuan yang tentang audio kayak gini dan okay. itu bisa jadi mungkin bisa aku malah bilang juga ke mereka kalau bisa dijadikan apa sih kayak proker yeah. tahunan yeah, gitu yeah, loh, yeah, jadi biar-biar yeah, yeah. biar mahasiswa tuh ya ya itu tadi, mereka nggak cuma pinter tapi juga berdampak gitu meskipun dengan hal-hal kecil kayak gitu oke okay, okay, okay. <laughs> gitu, asik kan Nah, Mbak Vero, tadi kan udah cerita banyak panjang lebar gitu ya tentang apa namanya akses literasi, kemudian bagaimana Brilian memperjuangkan audiobook ini ke teman-teman dua Planetra dan juga memberikan apa ya semacam pengalaman pelajaran bagi teman-teman relawan gitu. Nah, harapan ke depan sebenarnya apa sih Mbak dari dari Mbak Vero dan dari Brilian Brilian Indonesia itu sendiri? Gitu. Oke, okay. ini menarik nih. Masih. Jadi itu. Um beberapa minggu yang lalu tuh aku sempet isi webinar yang sama Niskala itu dan aku ngisi bareng petugas perpustakaan di Bandung okay. kota di Bandung ya kayak beratama okay. gitu <laughs> nah oh, kenapa dia diundang itu sekali lagi untuk kayak menyadarkan uh, mungkin ke publik tentang audiobook mm -hmm. karena teman-teman Netra -teman itu kan maksudnya uh, banyak juga yang datang ke perpustakaan kan mm -hmm. jadi mereka mungkin yang nggak mau uh, ngisi banyak di HP itu mereka bisa datang ke perpustakaan. Hmm. dan dengerin di situ dan sekarang nih perpus perpustakaan kota ini juga sudah mulai punya alat Sebenernya untuk dengerin ini ya, ya. gitu. Makanya di itu gitu kali ya, digital talking book biasanya Yo, -e -yo, -yo, Yo yang kayak gitu-gitu. Nah, kan akan lebih mudah juga kalau memang ditaruh situ ya. Jadi teman-teman hmm. yang istilahnya yang memang butuh untuk membaca bisa langsung datang Sebenernya. ke perpustakaan aja gitu hmm. dan dan kalau perpustakaan misalnya dia yang naik kocek atau naik apa kan lebih mudah diakses yeah. Gitu, yeah. Daripada, Neng yu, nah, kan. iya gitu, daripada Mala ini ngomong wah woyah woyah kan woyah lagi malah rasidho moco butuh nyukuh barang. harisyan <laughs> oh betul-betul dada nganggup mpeng nah, kan nah jadi itu dengan perpustakaan itu jadi lebih mudah juga untuk teman-teman netra -teman mengakses dan yeah. apa ya, juga meningkatkan kebermanfaatan perpustakaan juga untuk teman-teman yeah, yeah, yeah. di Fabel di Geratama itu udah ada udah ada di Fabel Corner mm -hmm, mm -hmm. jadi di situ tuh uh, teman-teman di Fabel itu bisa mengakses literatur yang disediakan oleh uh, perpustakaan mm -hmm. Geratama gitu ya yeah. nah uh, pas aku ngisi webinar itu juga petugas yang petugas perpustakaan itu juga bilang sebenarnya kami sudah mulai membuka lho. Uh -huh. untuk siapa saja yang bisa menjadi supplier-supplier <laughs> kayak shopee banyak menjadi supplier audio book aja uh, jadi kalau okay. uh, kalau kita lihat di beberapa tempat ya kayak abioso uh -uh. itu juga kan mereka uh, juga, ya. uh, uh, kemarin kan juga ditanyain apakah uh, mereka masih mensuplai buku Braille ke perpustakaan gitu uh. biasanya sendiri bilang, ya kami sekarang lebih ke permintaan sih gitu oh, karena okay. perpindahan dari Braille ke audio ke teknologi ke HP itu udah semakin rigid gitu, udah e, udah iya, naik iya. banget nih gitu jadi pelan-pelan memang teman-teman itu sudah sedikit-sedikit bergeser, sedikit, sedikit bergeser uh -uh. gitu uh -uh. Ke, ke audio nah apakah itu hal yang buruk ya? kalau menurutku enggak juga ya karena uh, kayak kita juga kan awalnya kan tulis tangan. Yes. Gitu. Sekarang kan kita juga udah pelan-pelan meninggalkan tulis tangan Cuman, dengan ketik, tapi kita tetap tulis tangan Cuman juga betul, untuk untuk uh, beberapa keperluan. Uh, keperluan gitu mm -hmm. ya. Sama temen-temen di Gabel juga masih ada juga kok yang baca buku Braille yeah. gitu meskipun mereka sudah lebih nyaman dengan audio. Nah. Jadi biasanya sendiri juga mulai ke ya menurut permintaan aja kok ada yang minta akan kasih. Nah, itu juga berakibat di uh, perpus juga jadinya sedikit udah mulai sedikit nih hmm. ini rak-rak rak-rak untuk bril itu mau dijadiin rak untuk, oh, yeah, yeah, yeah, rak yeah, untuk audio, audio aja yeah, kayak yeah, gitu yeah, nah yeah. jadi memang memang sekarang ternyata uh, ternyata perpustakaan juga menyediakan tempat gitu jadi lebih mudah lagi untuk kita kayak brilian kalau ngasih sekarang nggak cuma ke slb aja tapi juga ke perpus gitu jadi untuk menjangkau yang teman-teman netra -teman yang, yang rumahnya di dekat situ mm -hmm. kalau ke SLB kan mungkin harus ke sekolah dulu ya yeah. uh. padahal kan sekarang pandemi banyak yang nggak ke sekolah mm -hmm. jadi ditaruh di perpus itu juga udah sangat uh, tepat begitu, okay. nah jadi okay. ya uh, dari ibu petugasnya itu juga bilang akan lebih baik kalau ada supplier lebih banyak jadi nggak cuma mm -hmm. ke Abiyoso aja, bioso kayak gitu-gitu juga bikin loh, tapi kan ya mereka juga tenaganya berapa yeah. gitu sedangkan kalau begitu perpusnya tahu kalau ya brilian, ya skala, itu bisa dapet 200 perakad itu mereka udah kayak makasih banget dalam setahun tuh paling enggak ada mungkin 16 kali dua kayak gitu kan udah ada 30an lebih bahan bacaan kayak gitu loh jadi ya harapannya ini brilian emang emang cukup gencar untuk, untuk mengkampanyekan ini ya, literatur Audio. yang aksesibel, okay. kayak gitu dalam bentuk audiobook jadi harapan kami ya, semoga informasi-informasi uh, kayak gini tuh bisa disebarluaskan gitu, sehingga lebih banyak lagi kesadaran mungkin dari teman-teman, dari daripada rebahan kan, paling nggak kan bisa ditambah-tambah bermanfaat dikit gitu lah suaranya bisa dimanfaatkan loh gitu. uh, oh loh, uh, rebahan lu, lain. sambil rebahan itu hmm bahkan bisa buat be belajar orang lain sampai seumur hidupnya dia yeah. kayak gitu loh, gitu jadi uh, tetap bisa berjalan. Ini harapan kami supaya audiobook ini tetap bisa berjalan, meskipun nggak nggak nggak bareng brilliant pun nggak apa-apa gitu karena dan ini bisa, gitu, ini ya. hal yang oh ini hal yang mungkin banget bisa dilakukan oleh siapa saja dan ini juga bukan hak paten kami kan yeah. gitu jadi itu Uh, semoga bisa terus berjalan ini kegiatan audio punya ini semakin banyak juga um, literatur literatur yang bisa dimanfaatkan teman-teman di bubble gitu dan mm -hmm. teman-teman di bubble juga bisa semakin punya banyak referensi jadi yeah. mereka bisa apa ya lebih luas gitu uh, cara pandangnya pengetahuannya kayak mm -hmm. gitu karena bisa didapat dari audiobook ini gitu. oke okay, siap siap terima kasih Oke seperti itu sih. Eh sudah ini ya udah tergambarkan kegiatannya belian kemudian aktivitasnya apa apa perannya terhadap buku audio dan sebenarnya teman-teman teman-teman anak-anak muda di yang sedang nonton gitu ya bisa ikut berperan, bisa ikut berpartisipasi untuk bikin juga buku audio ya gitu kan dan bisa dimanfaatkan untuk teman-teman lain, atau teman-teman ya, di Babelnetre juga ya, gitu gitu mungkin Davero uh, dan teman-teman sekalian. makasih kasih Vero sudah hadir di studio kita yang sangat sederhana ini. Yes. makasih banget juga udah diundang ya. Siap, jadi siap. jadi ada apa namanya kesempatan juga untuk memberitahu tentang audio Nah ini momen ini sih momen kolaborasi antara Solido TV dan Brilliant gitu. Tol. Oh. Yang saat nih, mau nggak betul, oke. gak tak tunggu-tunggu nih soalnya hmm. kapan nih, kapan nih? single, senggol, se. senggol, senggol senggol yoi oke, terima kasih uh, Pak Firo dan selamat beraktivitas buat Sobat ibu sekalian jangan lupa uh, like dan subscribe channel kita agar kita terus berkembang gak cuma badan kutol yang berkembang gitu, teman-teman channelnya juga berkembang gitu begitu teman-teman, terima kasih saya Johan Arief dan Mbak Firo mengucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat inklusi